Para santri Indonesia Bismillahirrahmanirrohim Ashhadu alla ilahaillallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar satu sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah ajaran, nilai dan tradisi Islam ahlu sunnah wal jamaah dua sebagai santri Negara Kesatuan Republik Tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, undang-undang dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, sebagai santri negara kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap-siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan Kesatuan Republik Indonesia dan dinika tunggal serta Konstitusi Dasar lainnya yang bertentangan. Dengan...